Besar leslar tentunya. Baiklah, para sahabat Leslar dimanapun kalian berada, untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, kabar pertama. Di sini ada info bahagia untuk kita semua, para fans dari ANTV, yang mana tiga hari lagi kita akan bersama-sama menyaksikan secara langsung, sahabat, ya, acara cinta abadi Leslar. Nih, masya Allah, luar biasa, sahabat ya. Ada sebuah info lewat caption yang dituliskan, Cinta Abadi Leslar spesial pengajian, tiga hari lagi eksklusif hanya di Antv. Antv Lovers dan Leslar Lovers telah melalui segera tertangkaian acara Cinta Abadi Leslar minggu lalu. Akhirnya momen pengajian Leslar yang sakral juga semakin dekat pasti udah nggak sabar tungguin tiga hari lagi es sih hanya di Antv Allah persabat ya acara yang paling kita tunggu-tunggu kembali akan segera hadir tiga hari lagi di Antv persabat ya dan kita lihat kungga berikutnya dari Pak Otis menginfokan kembali cinta abadi Leslar special pengajian hari Sabtu persabat ya tanggal 14 Agustus 2021 mulai Pukul 7 pagi, persahabat ya dicatat jamnya. Jangan sampai ketinggalan, jangan sampai terlewatkan. Tentu jamnya jam 7 pagi. Live di ANTV ini live, persahabat ya, bukan siaran ulang. Terlalu kemarin, acara lepas jam Tentu itu adalah siaran ulang Yang sudah tapping, tapi ini live di ANTV. Mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga respon dari para fans. Salah satunya dari Angkun Leslar underscore 0501 mengatakan, Alhamdulillah, akhirnya muncul tanggal. Bismillah lancar. Terima kasih Pak Otis Ahijari Masya allah luar biasa. Tentu kita doakan untuk semua rangkaian pernikahan dari idola kita, Lesdi dan Bilar. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Anginnya robbal alamin. Dan berikutnya persahabat ya kita lihat di sini. Ada sebuah jadwal dari jam 7 pagi itu adalah bahagia lahir batin acara Cinta Abadi Leslar, spesial pengajian. Dan untuk mulai jam 2 siang, prosesi pengajian, pengajian menuju halal. Masya Allah bersahabat ya, bismillah. Jangan sampai lupa tentunya untuk ramaikan menonton di ANTV Cinta Abadi Leslar, spesial pengajian. Untuk selanjutnya, persahabat kita lihat juga di sini ada sebuah unggahan dari gasnya ke Tanu. Masya Allah, yang mengunggah sebuah postingan foto Rizky Pilar dengan begitu tampan. Persahabat memakai hoodie warna merah. Dan ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Keren gak Rizky Bilar dengan cincin kawan, bertaburan black diamonds dan blue sapphire by Passion Jewelry. Masya Allah luar biasa perhatikan cincin di jari manisnya Rizky Bilar itu sungguh luar biasa persahabatnya Doakan yang terbaik mudah-mudahan tentunya idola kita selalu diberikan kesehatan dan tentu dalam postingan tersebut telah diunggah atau di post kembali oleh akun sendal putih underscore bilat Banyak sekali tanggapan hingga komentar dalam postingan tersebut Yakni dari akun Nurkomala underscore Zahwa mengatakan gantengnya kebanggaan kebangetan orang sayang udah ada yang punya aduh Yang punya udah di DLSD para sahabat ya Dan berikutnya komentar diberikan dari akun adelia.hana Masya Allah, ganteng banget calonnya Dedek Lesti. Masya Allah, luar biasa memang kegantengan ketampanan dari idola kita ini mampu membuat Mama Leslar terpesona dan tentunya dibuat baper. Masya Allah, dan selanjutnya kita lihat juga pesawat di akun Instagram yang sama di sini. Kita lihat ada sebuah unggahan yang mana ketika setelah acara lepas lajang Rizky Billard. Video koleksi kejora dan ajak dinner romantis Persahabat yang diajak makan malam luar biasa Dan kita dengar dalam sebuah postingan ini Di akhir-akhir videonya persahabat ya Rizky Bilar bilang I love you Dan dijawab langsung oleh Dedek Lasti Dengan kalimat I love you kakak Masya Allah persahabat ya Tentunya ini yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Kepada dua orang ini Yang selalu memberikan kebahagiaan untuk fansnya dan untuk berikutnya persahabat ya, di sini kita lihat yang mana bakal ada vlog terbaru juga nih, yang mana di sini sebukungan postingan Krisdi Bila bersama Bang Eno lagi belanja di sebuah warung persahabat ya. Bahagianya ibu-ibu warung nih tentu dikunjungi langsung oleh artis yang sangat viral persahabat ya. Ini lokasinya dekat rezeki Rizky sahabat ya. mudah-mudahan saja ada sebuah kejutan bahagia yang kita dapatkan dan tetap pantengin channel ini, persahabat biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya mungkin ini dengan informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar, bang mengucapkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh